Baiklah bersahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita lihat di unggahan MRB Clothing Line 3 jam yang lalu menginformasikan persahabat Soalnya mau dipakai keluarga comana dulu yang artikel beruang itu Jadi besok aja ya postingnya, mohon bersabar katanya persahabat Besok diposting untuk produk terbaru dari MRB Clothing Line Bismillah, mudah-mudahan semua warga guna kebagian ya untuk produk MRB dan Bismillah doakan yang terbaik buat usaha dan bisnis lesti dan Rizky bilar. Kemudian persamaan di juga selanjutnya ada cincukan vitamin dari Kak Mercy Ska Wah, Allah mengungkap video barang BBL. Alhamdulillah persamaan setiap hari kita mendapatkan asupan vitamin BBL lewat unggahan dari Kak Mary, Masya Allah Sehat selalu ya Banyak orang-orang baik yang mencintai. Menyayangi, mendoakan dengan tulus untuk Abang Fatih Masya Allah mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua, amin Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh Kak Mary I love you baby L, masya Allah banget ya Begitu sayang Kak Mary dengan baby L Hingga mudah-mudahan si pun memberikan love di postingan ini Dan tanggapan pun bersahabat tentunya banyak sekali diberikan Diantaranya antaranya persahabat dari akun Instagram, Riana Novi mengatakan, Bilar banget ini mahtu, Masya Allah. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram, SopanDiani.82, Masya Allah, Yang memiliki mata indah seperti bundanya, Dan ketampanan seperti papapnya, Ngulaknya rata-rata ya saya katanya tuh, Masya Allah. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram, Asna dan Amira di situ mengatakan, masya Allah, Cici sudah sayang sama mereka. Semoga kebaikan Cici dibalas sama Allah. Amin yang berlipat-lipat, masya Allah. Doakan yang terbaiknya untuk keluarga family dan orang-orang yang selalu mensubuh dengan tulus kepada idola kesayangan kita. Kemudian juga para kita lihat, ini ada kabar dari ING Indonesia. Wow, momen ketika Bapak Bila menyanyikan lagu kepada dengan Bismillah. Ini spesial di ya, acara malam puncak SCTV yang ke-30. Wow, sangat-sangat merindukan momen penampilan Leslar di televisi. Tetap doakan ya, mudah-mudahan idola kesayangan terus berkarya dan memberikan karya-karya terbaiknya. Dan kita lihat juga bersahabat, ya, begitu banyak komentar dari aku. Rusdiana mengatakan kangen Leslar, pake banget. Lope-lope yang banyak buat Leslar kesayangan Masya Allah Warga Konoha pasti memang sangat merindukan Lesli rezeki Bilar kembali tampil di layar kaca Bismillah saja Hanya bisa mendoakan yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Kemudian kita lihat juga persahabat Ada cedukan sesi pemotretan persahabat Yang diunggah oleh bu Masya Allah begitu cantik, begitu indah, Masya Allah luar biasa Bunda El Memang auranya makin aur-auran saja Masya Allah banget ya Mudah-mudahan terus memberikan kebahagiaan dan semoga sukses untuk Bunda Lesti Bismillah, Leslar Bangkit Dan Leslar Entertainment akan memberikan kebahagiaan, kejutan untuk kita semuanya